Oh bisa gue ketok bisa gue ketok mampus mampus ya, mampus ketok aja ketok aja kamu ada senjata kan? mampus enggak ketok